Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Eh, para pendengar syarah kitab Ihya Ulumuddin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi syarah Ihya Ulumuddin Imam Ghazali yang nama lengkapnya Abdul Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Masih di tentang uh, ulama akhirat dan ulama su. Istilah yang kedua adalah istilah ulama fiqih ahli tasawuf dan kebanyakan ulama lainnya yaitu tidak menoleh kepada kata-kata yakin kepada segi pembolehan dan keraguan tetapi kepada penguasaan dan kerasnya atas akal sehingga dikatakan si Anu lemah keyakinannya kepada mati sedang ia tidak ragu kepada mati itu dan dikatakan si Anu itu kuat keyakinannya tentang kedatangan rezeki padahal boleh jadi rezeki itu tidak datang kepadanya manakala hati telah condong kepada membenarkan sesuatu dan yang demikian telah keras atas hati dan penguasainya sehingga suatu itu menjadi yang menetapkan yang menentukan pada hati dengan pembolehan dan pelarangan maka dinamakanlah yang demikian itu dengan yakin Jadi, kalau hati sudah condong membenarkan sesuatu dan demikian itu telah keras hatinya dan menguasainya, sehingga satu itu menjadi yang menetapkan dan yang menentukan pada hati dengan pembolehan dan pelarangan. Ya, maka dinamakanlah demikian itu dengan yakin. Jadi, kata-kata yakin di sini bukan sekedar yakin, Ya tapi ada satu tahapan ada proses yaitu hatinya condong kepada membenarkan sesuatu tersebut dan keras hatinya menguasainya akan kebenaran akan hal tersebut sehingga sesuatu itu menjadi yang ditetapkan oleh hatinya dan yang menentukan pada hati dengan boleh maupun melarang dan tidak syak lagi bahwa manusia bersama-sama meyakini mati dan tidak ada syak lagi padanya. Tapi dalam kalangan manusia itu ada orang yang tidak mempunyai perhatian dan persiapan menghadapi mati. Seolah-olah ia tidak yakin dengan kedatangan kematian. Ada pula di antara manusia yang demikian itu menguasai benar pada hatinya. Sehingga seluruh perhatiannya ditumpahkannya kepada persiapan menghadapi mati. Tidak ditinggalkannya peluang untuk yang lain. Maka keadaan semenikian ini yaitu kuat keyakinannya. Dari itu berkata setengah ulama tidaklah aku melihat suatu keyakinan yang tidak ada keraguan lagi padanya yang menyerupai dengan keraguan yang tidak ada keyakinan padanya selain dari kematian. Berdasarkan istilah inilah maka keyakinan itu disebut lemah dan kuat dan kami maksudkan dengan perkataan kami bahwa setengah dari keadaan ulama akhir ialah menyerahkan seluruh kesungguhannya kepada menguatkan keyakinan adalah dengan kedua pengertian di atas tadi yaitu tidak syak atau tidak ragu kemudian menguatkan keyakinan itu dalam hati sehingga keyakinanlah yang menang dan mentapkan dan yang berbuat pada hati jika ia telah dipahami Indonesia anda mengetahui bahwa yang dimaksud dari perkataan kami adalah yakin tetap bagi tiga kuat dan lemah banyak dan sedikit tersembunyi dan terang oh ini pembahasannya bagus tentang yakin ya ini belum pernah penjara Mengetahui sebelum ini Kecuali dari bahasan Imam Ghazali yang luar biasa ini. Jadi yakin itu terbagi tiga lagi Kuat dan lemah Banyak dan sedikit Tersembunyi dan terang Jadi bukan hanya satu bulat yakin Adapun dimaksud dengan kuat dan lemah Maka adalah berdasarkan kepada istilah yang kedua Yang demikian itu adalah Untuk keras dan berkuasanya atas hati derajat pengertian yakin tentang kuat dan lemahnya tidaklah berkesudahan berlebihan berlebih kurang persediaan manusia bagi mati adalah menurut berlebih kurangnya keyakinan sepanjang pengertian itu adapun berlebih kurang tentang tersembunyi dan terangnya keyakinan pada istilah yang pertama maka tidak pula dapat dibantah adapun ada yang adapun pada yang menyelusup kepadanya kebolehan saja atau maka tidaklah dapat dibantah Jadi istilah yang kedua dan juga tidak ada keraguan padanya, tidak ada jalan untuk membantahnya. Sungguh anda dapat membedakan antara anda membenarkan adanya Mekah dan adanya Fadak umpamanya dan antara anda membenarkan adanya Musa dan adanya Yusya alaihissalam sedang anda sebenarnya tidak ragu tentang kedua hal itu. Fadak itu nama satu desa di daerah Khaibar ya. Yang menjadi sandaran keduanya adalah berita mutawatir. Tetapi anda melihat yang satu lebih terang dan lebih jelas daripada hati anda daripada yang kedua. Karena sebab pada salah satu daripada keduanya adalah lebih kuat. yaitu banyak yang beritakannya. Ya. Yeah. Dan begitu pula yang orang yang memperhatikan ini akan memperoleh pada teori-teori diketahui dengan dalil-dalil. Maka tidaklah jelas apa yang ditunjukkan dengan satu dalil seperti jelasnya apa yang ditunjukkan dengan banyak dalil. Walaupun keduanya sama tidak diragukan. Dan ini kadang-kadang dibantah oleh ahli ilmu kalam yang mengambil ilmu dari kitab-kitab dan pendengaran dan tidak mendasarkan pendapatnya kepada keadaan yang berlebih kurang. Tentang sedikit dan banyaknya keyakinan maka demikian itu adalah Disebabkan banyaknya tempat-tempat tersangkutnya keyakinan Seumpama dikatakan si Anu adalah lebih banyak ilmunya dari si Anu Artinya diketahui lebih banyak Karena itulah kadang-kadang orang alim itu kuat keyakinannya mengenai semua yang dibawa agama Dan kadang-kadang kuat keyakinannya pada sebagiannya saja Jika anda berkata aku telah memahami akan yakin Kuat dan lemahnya banyak dan sedikitnya terang dan tersembunyinya Dengan pengertian tidak ragu atau dengan pengertian telah menguasai hati maka, apakah artinya tempat-tempat tersangkutnya, keyakinan, tempat-tempat lalunya, dan pada apa yang dituntut adanya keyakinan? Karena saya selama tidak mengetahui apa yang dituntut padanya, adanya keyakinan padanya, maka belumlah sanggup saya mencarinya. Maka ketahuilah bahwa sekalian di bawah nabi-nabi Alaihissalam, dari permulaannya sampai kepada kesudahannya, adalah menjadi tempat lalunya keyakinan itu. Maka, sungguh yakin itu adalah ibarat dari makrifat tertentu. Dan tempat hubungannya, ayah segala ilmu pengetahuan yang dibawa agama, dan janganlah kiranya diharapkan menghinggainya, tapi aku akan menunjukkan kepada sebagainya saja, yaitu induk-induknya. Di antaranya adalah tauhid, yaitu melihat segala sesuatu dari yang dijawabkan sebab-sebab dan tidak menoleh kepada perantara-perantara, tapi melihat perantara-perantara itu, jadikan untuk kepentingannya. Tak ada hukum apa-apa pada perantara-perantara itu. Orang yang benarkan ini adalah orang yang berkeyakinan penuh. Maka kalau tak ada kemungkinan ragu dalam hatinya serta keimanan, niscaya orang itu mempunyai keyakinan dengan salah satu dari dua pengertian itu. Jika Allah mengalahkan atas hatinya serta keimanan oleh suatu kemenangan yang menghilangkan kemarahannya kepada perantara dan rela serta berterima kasih kepada perantara-perantara itu dan menempatkan perantara-perantara tadi dalam hatinya sebagai pena dan tangan terhadap orang yang memperoleh kenikmatan. Dengan menurunkan tanda tangannya, maka sesungguhnya orang tadi tidak berterima kasih kepada pena dan tanda dan tangannya, dan tidak marah kepada keduanya. Kalau tanda tangan itu membahayakan kepadanya, tapi melihat kedua benda tadi, dua macam alat yang digunakan dan menjadi perantara belaka, maka jadilah dia orang yang yakin dengan pengertian yang kedua, dan itu yang lebih mulia pada tingkat-tingkat keyakinan, yaitu buah, jiwa, dan faedah keyakinan pertama. Manakala telah diyakini benar-benar bawah matahari, bulan bintang, benda keras, jamat, tumbuh-tumbuhan hewan dan makhluk-makhluk seluruhnya dijadikan untuk kemanfaatan bagi manusia. Dengan kehendaknya seperti dijadikan pena untuk kemanfaatan dalam tangan seorang penulis. Dan bahwa kudrah yang azali adalah sumber dari bagi keseluruhnya, maka berkuasalah dalam hatinya kemenangan, tawakal, rela dan menyerah diri. Dan jadilah dia seorang yang yakin, bebas jiwanya dari marah, dengki, busuk hati dan kelakuan buruk. Inilah salah satu dari pintu-pintu keyakinan dan sebagian daripadanya ialah percaya kepada jaminan Allah Taala dengan rezekinya tersebut dalam firman-Nya, wa ma min da batin fil ardi illa tidak adalah yang merangkak rangkak di bumi ini melainkan rezekinya ada pada Allah Taala. Yakin bahwa rezeki itu akan datang padanya dan apa yang ditakdirkan dan akan sampai kepadanya. Dan manakala yang demikian itu telah menangkan dalam kalbunya. Nisa adalah ia dengan jalan tidak terurai daripada mencari rezeki Dan akan tidak bersangatan lobaknya, rakusnya dan sedihnya atas sesuatu yang tidak diperolehnya. Keyakinan tersebut membuahkan juga sejumlah taat kepada Allah Ta'ala dan budi pekerti yang terpuji. Sebagian dari buah yakin itu ialah bahwa mengerasi atas kalbunya. Bahwa orang yang berbuat amalan baik walaupun seberat kuman yang halus. Nisya akan dilihatnya dan siapa berbuat amalan buruk walaupun seberat kuman yang halus, Nisya akan dilihatnya. Yaitu keyakinan dengan pahala dan siksa sehingga ia melihat hubungan taat kepada pahala sebagai hubungan roti kepada kenyang dan hubungan maksir kepada siksa sebagai hubungan racun dan ular berbisa kepada kebinasaan. Maka sebagaimana ia berusaha benar-benar menghasilkan roti untuk memperoleh kekenyangan lalu dijaganya sedikit dan banyak roti itu maka demikian puluhnya ia berusaha berbuat taat sedikit dan banyaknya sebagaimana dia menjauhkan sedikit racun. Dan banyaknya maka demikian pula ia menjauhkan perbuatan maksiat sedikitnya dan banyaknya kecilnya dan besarnya. Maka keyakinan dengan pengertian pertama itu kadang-kadang terdapat pada kaum minumnya. Tetapi dengan pengertian yang kedua adalah tertentu bagi orang-orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala. Dan buah dari keyakinan ini ialah sebenarnya murakabah dalam segala gerak dan diam dalam segala yang terlintas dalam hati dan dalam bersangatan takwa kepada Tuhan dan dalam memelihara diri segala kejahatan semakin keyakinan bertambah keras maka menjaganya dan menuntapkannya pun semakin bertambah berat dan sukar sebagian dari pintu yakin itu ialah yakin bahwa Allah taala melihat kita dalam segala hal menyaksikan segala yang berbisik dalam lubuk hati kita dan yang tersembunyi dalam guritan hati dan pikiran kita itulah keyakinan bagi tiap-tiap mukmin dengan pengertian yang pertama itu tidak ragu Adapun yang pengertian yang kedua dan itulah yang dimaksud. Maka ada sukar tertentu bagi orang-orang sidik, orang-orang yang segala yang bintang datang dari agama. Buahnya ialah bahwa manusia yang demikian dalam kesunyiannya. Beradab bersopan santun dalam segala hal ihwalnya. Sebagai orang yang duduk menghadap seorang maha keraja yang melihat kepadanya. Maka senantiasalah dia menundukkan kepada beradab dalam segala amal perbuatannya. Menahan memelihara diri dari segala gerak yang menyalahi adab kesopanan. Dia dalam pemikiran kebatinannya adalah seperti yang dengan segala perbuatan dohirnya. Sebab ia yakin benar-benar bahwa Allah Ta'ala melihat pada isi hatinya. Sebagaimana orang banyak melihat kepada dohirnya. Maka bersangatannya pada membangunkan batinnya, membersihkan dan menghiaskannya pada pandangan Allah Ta'ala. Adalah bersangatannya pada menghiaskan tubuh dohirnya pada pandangan manusia. Keyakinan seperti ini mewarisi malu, takut rendah hati, hina diri, rendah tenang, tunduk dan jumlah lagi budi pekerti yang terpuji. Budi pekerti yang terpuji ini mewarisi berbagai macam taat yang tinggi kepada Tuhan. Maka yakin dalam masing-masing pintu, dari pintu pintu yang tersebut di atas adalah seumpama pohon kayu. Dan budi pekerti yang terpuji tadi dalam hati adalah seumpama ranting-ranting yang bercabang merindang. Amal perbuatan dan taat yang menonjol dari budi pekerti adalah raksana buah dan bunga yang bertaburan pada ranting-ranting itu maka yakinlah pokok dan sendi mempunyai tempat berlalu dan pintu lebih banyak dari yang dapat kita hitungkan dan akan diterangkan nanti pada bagian melepaskan dari bahaya insyaallah taala dan sekedar ini mencukuplah sekarang untuk memberi pengertian perkataan yakin pengertian dan cukuplah sekarang untuk memberi pengertian perkataan yakin juga di antara sifat ulama-ulama akhirat itu adalah ia selalu merasa sedih Hancur hati, menunduk kepala dan berdiam diri. Bekas takutnya kepada Allah Ta'ala tampak atas keadaan pakaian. Perjalanan gerak dan diam, berbicara dan tidak berbicara. Siapa saja yang memandang kepadanya maka pandangan itu mengingatkan dia kepada Allah Ta'ala. Rupanya menunjuk kepada amal perbuatannya. Kuda tunggang matanya ialah kaca matanya. Ulama akhirat dikenal dengan tanda-tanda yang ada padanya. Tentang ketenangan diri, kehinanan dan kerendahan. Ada ulama yang mengatakan bahawa tak ada pakaian dianggurkan Allah ...kepada hamba yang lebih baik dari khusyuk dalam ketenangan batin. Itulah pakaiannya para nabi, tanda orang-orang saleh sidik dan para alim ulama. Ada pemberkatan batil, sendagura dan tidak terjaga tertawa, terbahak-bahak... ...bergerak sembrono dan berbicara tajam. Semuanya itu adalah bekas-bekas dari kesombongan, merasa aman dan lengah... ...dari siksaan Tuhan yang maha besar dan kesangatan amarahnya. Sifat yang tersebut ini adalah sebaik kebiasaan anak-anak dunia yang lupa kepada Allah... Bukan kebiasaan ulama-ulama Fahamilah ini Karena ulama seperti kata Sahal At-Tusturi Ada tiga Ulama yang mengetahui dengan suruh Allah Tidak mengetahui dengan hari-hari Allah yaitu mereka berfatwa tentang halal dan haram Ilmu ini tidak mewariskan takut kepada Allah Ulama yang mengetahui dengan Allah Dan tidak mengetahui dengan suruh Allah Dan hari-hari Allah yaitu orang mukmin pada umumnya Dan ulama yang mengetahui dengan Allah Ta'ala Suruhannya dan hari-harinya itu orang-orang sidik, orang yang takut dan khusyuk yang telah menang atas mereka. Dimaksudkan dengan hari-hari Allah adalah segala macam siksaannya yang tidak diketahui batasnya. Dan segala macam nikmatnya yang tersembunyi yang dilimpahkannya pada abad-abad yang lampau dan abad-abad yang akan datang. Orang yang luas mengetahui tentang itu. Maka sangatlah takutnya dan lahirlah khusyuknya. Berkata Umar pelajarilah ilmu. Pelajarilah untuk ilmu itu ketentraman, ketetapan hati dan kelembutan jiwa. Tunduklah dengan merendahkan diri kepada orang tempat kamu belajar. Begitu pula hendaklah tunduk kepadamu orang yang belajar padamu. Janganlah kiranya kamu menjadi ulama yang bertabir kasar. Maka jadilah tidaklah ilmu itu tegak dengan sebab kejahilanmu itu. Ini adab yang diajar oleh Umar, pelajarilah ilmu. Pelajarilah ilmu. Itu untuk ketentraman, ketetapan hati, kelembutan jiwa. Tunduklah dengan keterendahan diri kepada orang tempat kamu belajar, sebagaimana umbar tunduk kepada nabi, kanjang nabi, besar Muhammad berserah. Begitu pula hendaklah tunduk kepadamu, orang yang belajar padamu. Ya, orang yang belajar pada kita pun, dia harus tunduk dengan kita. Janganlah kiranya kamu menjadi ulama yang bertabir kasar, jadi nah, yang jadi kita jadi orang alim, tapi tabir kita kasar, maka tidaklah ilmu itu tegak dengan sebab kejahilanmu itu. Ada dikatakan bahwa Allah Taala tidak mengandugerahkan kepada hambanya bersama ilmu itu kelembutan hati, kerendahan diri, kebaikan budi dan kasih sayangnya kepada makhluk ilahi. Ya, jadi. Jadi kelembutan hati, kerendahan diri, kebaikan budi, kasih sayang pada makhluk itu terpisah dengan ilmu itu. Ya. Maka hati yang lembut, rendah diri, tidak sombong, baik budi, kasih sayang itu adalah buah-buah dari ilmu. Itulah ilmu bermanfaat dan pada asal ucapan orang terdahulu ada yang mengatakan bahwa orang yang dianugerahi ilmu oleh Allah... Zuhud budi, maka adalah dia imam dari orang yang bertakwa kepadanya. Dalam hadis Nabi disebutkan, di antara umatku yang terbaik adalah suatu kaum tertawa terang-terangan dari keluasan rahmat Allah dan menangis secara sembunyi-sembunyi karena takut akan azab Allah. Badannya di bumi, jiwanya di langit, rohnya di bumi, dan rohnya di dunia, dan akalnya di akhirat. Berjalan mereka dengan tenang dan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan wasilah. Jalan yang menyampaikan kepadanya, umat Nusulan terbaik itu tertawa dengan terang-terangan karena luasnya rahmat Allah menangis sembunyi-sembunyi karena takut akan azza allah. Badannya di bumi, jiwanya di langit, rohnya di dunia, akalnya di akhir. Berjalan dengan tenang dan mendekatkan diri kepada Allah Taala dengan wasilah, jalan yang dekatkan, nyampaikan kepadanya. Berkata alasan lemah lembut itu wazirnya ilmu Kasih sayang itu bapaknya ilmu Merendahkan diri itu pakaiannya ilmu nah, Benar dikatakan tadi ya Jadi ilmu itu tidak semerta-merta Langsung bisa melembutkan hati Bisa menghasilkan kasih sayang Bisa membuat kita merendahkan diri Jadi ada lagi pakaian-pakaiannya Ada lagi wazirnya Ada lagi bapaknya Itulah yang dikatakan alasan Lembut hati itu wazir ilmu, kasih sayang itu bapak ilmu, rendahkan diri, tidak sombong itu pakaian ilmu. Jika orang sudah punya ilmu, ya sombong ya, ibarat dia tidak berpakaian. Tidak sayang berarti dia ibarat tidak punya ayah. Tidak lemah lembut, orang sudah berilmu berarti dia tidak punya wazir, itu berkata Al-Hasan berkata bisir bin Al Haris barangsiapa mencari kepa menjadi kepada kepala ilmu kepala dengan ilmu maka dia telah mendekatkan dirinya kepada Tuhan dengan kemarahan Tuhan orang itu tercela di langit dan di bumi nah, jadi kalau ada orang mencari supaya jadi kepalanya ilmu ya jadi orang tertinggi dalam ilmu maka dia sebenarnya telah mendekatkan diri kepada Allah dengan kemarahannya maka kita harus rendah hati sayang ya Allah lembut hati kita ya Allah ini luar biasa syarah bincara uh, bisa diberikan oleh Allah nikmat mensyarah kitab Ihya Ulumudin ini ini satu anugerah dari Allah begitu banyak pelajaran batin yang didapat di sini. Diriwayatkan dalam cerita-cerita Bani Israel bahwa seorang ahli hikmah telah mengarang 360 karangan tentang ilmu hikmah. Sehingga dia digelar al-hakim, ahli ilmu hikmah. Maka diwahyukan Tuhan kepada Nabi mereka yang isinya. Katakanlah kepada si Fulan, si Anus. Telah engkau penuhkan bumi ini dengan nifak. Padahal dia sudah menulis 360 karangan tentang ilmu hikmah. Sehingga dia diberi gelar Al-Hakim Ahli Umum Tapi Allah masih mengatakan kepada Nabinya Katakan kepada orang itu Telah engkau penuhkan bumi ini dengan Kemunafikan, nifak Dan sedikit pun tidak engkau Kendaki Akan aku dengan perbuatan itu Sungguhnya aku tidak akan menerima satu pun Dari kemunafikan itu nah, Justru Allah Marah kepada orang itu karena sepertinya orang itu merasa, menganggap dirinya lebih mengerti masalah hikmah. tapi ditulis 360 kitab. Ya. Maka orang itu pun kemudian menyesal dan meninggalkan perbuatannya. Lalu pergi bergaul dengan orang awam, berjalan di pasar-pasar bertolong-tolongan dengan kaum Israel. Dan merendahkan diri. Maka diwahyikan Allah kepada Nabi mereka yang berbunyi. Katakanlah kepadanya sekarang telah aku berikan taufik kerelaanku. Nah, maka dia bergaul dengan orang awam. Berjalan di pasar. Bertolong-tolongan dengan Bani Israel. Merendahkan diri. Jadi dia mulai menonjolkan kelembutan hati, kasih sayang. Ya. Sekarang telah aku berikan taufik kerelaanku. Bercerita Allah Azza'i radiyallahu'an dari Bilal bin Sa'ad bahwa Bilal berkata, seorang kamu bila mandang kepada polisi, lalu berendung dengan Allah daripadanya, dan bila ia memandang kepada ulama duniawi yang buat buat budi baik. Yang memburu menjadi kepala. Maka ia tidak mengutuk mereka. Padahal mereka lah yang lebih berhak dikutuk daripada polisi itu. Jadi berkata ada seorang bertanya kepada Nabi. Wahai Rasulullah. Amalan apakah yang lebih utama? Maka Nabi menjawab. Jauhkan yang haram dan mulutmu. senantiasa basah dari berzikir kepada Allah Ta'ala. Bertanya lagi orang kepadanya. Sahabat manakah yang lebih baik ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab. Sahabat juga engkau berzikir kepada Allah. niscaya dia menolong engkau. Jika engkau lupa berzikir, saya dia peringatkan engkau. Dan Bertanya lagi orang kepada Nabi, sahabat manakah yang lebih jahat? Iaitu yang sahabat jika engkau lupa tidak diperingatkannya engkau. Jika engkau teringat mengingati akan Allah maka dia tidak menolongkan engkau. Maka bertanya orang lagi, manusia manakah yang lebih berilmu? Maka Nabi menjawab yang paling takut kepada Allah taala. Kemudian bertanya lagi orang kepada Nabi, terangkanlah kepada kami orang yang baik, kami yang baik yang akan kami ambil untuk teman duduk bercerita. Maka Nabi menjawab iaitu mereka yang selalu kelihatan berzikir kepada Allah Ta'ala Orang itu bertanya lagi manusia manakah yang paling jahat Maka Nabi menjawab wahai Tuhan ampunilah Mereka minta terangkanlah kepada kami wahai Rasulullah Maka menjawablah Nabi yaitu ulama apabila membuat kerusakan Bersabda Nabi SAW yang lebih banyak memperoleh keamanan pada hari kiamat Ialah orang yang lebih banyak berzikir ...berpikir semasa di dunia. Yang lebih banyak tertawa di akhirat, ialah yang lebih banyak menangis semasa di dunia. Dan yang lebih banyak bergembira di akhirat, lah orang yang lebih lama gundah semasa di dunia. Berkata Alir adalah dalam satu pidatunya, diriku ini tergadai. Aku adalah pemimpin, sungguhnya tidak menaruh hati kepada ketakwa oleh, satu tanaman, oleh tanaman satu kaum. Dan tidak haus kepada petunjuk oleh pokoknya. Pokok, manusia yang paling bodoh orang yang tidak tahu diuntung... Manusia yang paling dimarahi Tuhan ialah orang yang mengumpulkan ilmu untuk membuat kacauan, menghembus-hembuskan fitnah, sampai dia dinamakan manusia bayangan dan orang yang berilmu yang paling hina. Dia tidak cindup dalam hidup ilmu sehari pun yang selamat, ia berbagi-bagi menghasilkan ilmu dan perbanyakannya. Maka sedikit dari ilmu pengetahuan dan mencukupi adalah lebih baik daripada banyak, tapi disia-siakan. Sehingga bila kehausan terpaksa lama minum dari air yang telah berubah dan disimpan banyak yang tidak berfaedah. Dia duduk di hadapan orang banyak sebagai guru untuk menyelesaikan apa yang keliru bagi orang lain. Jika terjadi suatu peristiwa penting lalu ia ingin menyelesaikannya menurut pendana pandangnya sendiri. Sedang dia sebenarnya berotak kosong. Dia menghadapi persoalan-persoalan meluruhkan itu yang menyamai benang lawa-lawa. Tak tahu dia salah atau benar. Dia adalah pengendara yang bodoh, berpenyakit gila, membawa unta yang tidak dapat memandang ke muka. Ia tidak minta dimaafkan dari apa yang diketahui supaya selamat. Dia tidak menggigit ilmu itu dengan gusinya yang tajam supaya memperoleh hasil. Menangislah pembuluh-pembuluh darah di badannya dan menjadi halal dengan hukumnya. Kemaluan wanita farad yang haram. Demi Allah tidaklah penuh dengan mengeluarkan apa yang telah ada padanya. Orang itu tidaklah ahli untuk apa yang diserahkan kepadanya. Mereka lah orang-orang diambil menjadi perumpamaan tentang azab pada abad-abad yang lampau. Maka layaklah mereka memekik dan menangis pada hari-hari kehidupan di dunia ini. Berkata Ali Apabila engkau mendengar ilmu Maka bicarakanlah ilmu itu Dan jangan engkau campurkan dengan senda gurau Nanti dimuntahkan oleh hati Berkata Sebagian ulama salaf Bila tertawa terbahak-bahak Maka dia telah melemparkan ilmunya Sekali lempar Dikatakan bahwa apabila seorang ma'alim Belajar, pengajar, mengumpulkan tiga perkara Maka sempurnah nikmat kepada pelajarnya yaitu sabar merendahkan diri dan baik budi. Dan apabila seorang pelajar mutta'alim mengumpulkan tiga perkara maka sempurnalah nikmat kepada pengajarnya, Itu berakal, beradab dan berpaham baik. Pendek kata segala budi pekerti Nabi Al-Qur'an tidaklah terlepas daripada diri ulama akhirat karena mereka mempelajari quran untuk diamalkan, tidak untuk menjadi kepala. Berkata Ibnu Umar radhiyallahu an kita telah hidup sekejap masa. Ada di antara kita memperoleh iman sebelum Quran Lalu turunlah surat Quran itu Maka dipelajarinlah yang halal dan yang haram Yang disuruh dan yang dilarang Dan apa yang harus dia berhenti sampai di situ. Aku sudah melihat beberapa orang Salah seorang di mereka ditemukan dengan Quran sebelum iman Maka dibacakannya lah semuanya Dari permulaan sampai kepada penghabisan kitab suci Dengan tidak diketahuinya apa yang penyuruhnya dan apa larangnya Dan apa yang sioknya dan dia berhenti padanya Dan maka dihamburkannya yang dibacanya itu seperti menghamburkan kurma busuk. Dalam hadis lain yang sama pengertian dengan itu, yaitu adalah kami para sahabat Nabi diberikan kepada kami iman sebelum Quran dan akan datang sesudah kamu. Suatu kaum yang diberikan Quran sebelum sebelum iman, mereka menegakkan huruf Quran dan menyanyikan batas-batas dan hak-hak dari Al-Quran dan mengatakan, kami sudah baca. Siapa yang lebih banyak baca dari kami? Kami telah tahu siapa yang lebih tahu dari kami. Maka itulah nasib mereka. Di perkataan tersebut, mereka sedang jahat-jahat dari umat lain. Umat ini jadi para sahabat itu. Ya, iman dulu, baru Quran. Ya, jadi iman barulah datang Quran tapi akan datang nanti di satu zaman diberi Quran dulu sebelum iman di imannya belakangan maka mereka menegakkan huruf-huruf Quran mereka menegakkan hurufnya tapi mereka menyiia-nyiakan batasnya dan hak-hak dari Quran sebelumnya mengatakan kami sudah baca, siapakah yang lebih banyak baca dari kami, kami telah tahu siapa yang lebih tahu dari kami, maka itulah nasib mereka. Di perkataan disebutkan, mereka lah sejahat-jahat dari Jadi zaman sekarang banyak sekali orang yang sekarang diberi Quran tapi imannya belum. Kemudian di hadis yang sebelumnya dikatakan bahwa dari Ibn Umar kita telah hidup sekejap masa. Ada di antara kita memperoleh iman sebelum Qur'an Lalu turunlah surat Qur'an itu Maka dipelajari, dipelajarinya lah yang halal dan yang haram Yang disuruh dilarang dan apa yang harus dia berhenti sampai di situ Aku sudah melihat beberapa orang Salah seorang di antara mereka datang ke Qur'an sebelum iman Maka dibacakan Semua dari permulaan sampai kepada penghabisan kitab suci Dengan tidak diketahui apa penyuruhnya dan apa larangnya, dan apa syuknya, dan dia berhenti padanya, maka dihamburkannya, yang dibaca itu seperti menghamburkan kurma busuk. Ini orang yang tidak punya budi pekerti, yang pengen jadi kepala. Ya. Ketika kita belajar Al-Quran, bukan untuk diamalkan, tapi untuk dia menjadi petingginya, yang paling hebat, cerakanya banyak zaman sekarang Suti ini, ya imannya belum, Qurannya udah dikatakan bahwa lima macam dari budi pekerti adalah diantaranya tanda ulama akhiran dipahami dari mak ayat Kitabullah yaitu takut, khusyuk, tawadu, baik budi dan memilih akhirat dari dunia itu zuhud, takut diambil dari firman Allah inna ma ya ulama, sungguh yang takut kepada Allah dari hambanya nya adalah para ulama. Khusyuk diambil dalam firman Allah khasyi'in lillahi la yashtaruna biayatillahi tsamanan qalilah. Mereka itu khusyuk kepada Allah tidak menukar keterangan-keterangan Allah itu dengan harga yang murah. Ali Imran 199. Tadi surah al 28. 8. Kemudian tawaduk واخفض جناحك للمؤمنين. Rendahkanlah sayapmu kepada orang-orang mukmin. Al-Hijr 88. Baik budi fabi ma rahmatun rahmatim minallahi lintalahum oleh rahmat Allah taala engkau bersikap lemah lembut kepada mereka Ali Imran 39 zuhud wa qala allazi na'utul ilma wa ilakum sawabullahi khairul liman wa amila salihah berkata orang berilmu pengetahuan tu malang nasib umpama dari Allah lebih baik untuk orang yang beriman dan mengerjakan perbuatan baik dia ada lima tadi Ya lima macam Ya budi pekerti Yaitu tanda ulama akhirat Yang pertama itu takut Yang kedua khusyuk Yang ketiga tawaduk Yang keempat itu baik budi Dan yang kelima memilih akhirat dari dunia itu zuhud Kemudian taklah Rasulullah Sallam baca firman Allah Taala: "Famayuriilahu ayah diahu yashrahsadrahuil Islam". Barangsiapa dekannya Allah beritunjuk padanya, maka dibukakan dada itu orang kepada Al Islam. Alan Am 125 orang itu bertanya pada Nabi: "Apakah pembukaan itu, ya Rasulullah?" Lalu Nabi menjawab sungnya: "Nur itu, jika diletakkan dalam hati, maka terbukalah dada menerima nur itu dengan seluas luasnya." adakah tandanya untuk itu maka Nabi jawab ya ada yaitu merenggangkan diri dari negeri tipu daya kembali ke negeri kekal dan bersedia untuk mati sebelum datangnya jikalau orang sudah dibuka nur Islamnya nur cahayanya maka dia rengganglah dari negeri dunia ini dan dia bersedia untuk menghadapi mati sebelum datang waktunya Subhanallah Juga di antara tanda-tanda ulama akhirat itu ialah kebanyakan pembahasannya mengenai ilmu yang dikerjakan Apa-apa yang merusakkan amal perbuatan itu Yang mengacau balaukan hati, yang membangunkan was-was dan mengubarkan kejahatan Sesungguhnya pokok agama adalah menjaga dari kejahatan itu dari itu bermadalah seorang penyair Aku kenal kejahatan bukan untuk kejahatan Tapi untuk menjaga diri daripadanya Orang yang tak mengenal kejahatan akan jatuhlah ke dalamnya Dan karena amal perbuatan yang dikerjakan itu dekat pengambilannya dan yang paling penghabisan bahkan yang paling tinggi dari amal perbuatan itu ialah membiasakan diri mengingati Allah. Berzikir dengan hati dan lidah sungguhnya urusannya ialah pada mengetahui yang merusakkan dan yang mengacaukan perbuatan itu. Dan ini banyak benar cabangnya dan panjang pembahagiannya. Semuanya termasuk yang diperlukan dan banyaklah bahaya yang dihadapi dalam perjalanan menuju akhirat. Adapun ulama dunia mereka mengikuti saja Cabang-cabang yang ganjil dalam pemerintah dan kehakiman Mereka bersusah, payah, menciptakan bentuk-bentuk yang menghabiskan waktu dan tak pernah terjadi Kalaupun terjadi, maka terjadi untuk orang lain, tidak untuk mereka sendiri Dan apabila terjadi, maka banyaklah orang yang bangun mau menyelesaikannya dan meninggalkan tugas yang mestinya harus dikerjakan Begitulah berulang-ulang terjadi malam dan siang, baik dalam urusan hati, sangka waham dan amal perbuatan dari ulama dunia itu Alangkah jauhnya dari kebahagiaan orang yang menjual kepentingan dirinya sendiri yang perlu dengan kepentingan orang lain yang jarang terjadi Karena mengharap harap dekat diri Dan diterima orang banyak Daripada mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala Dan karena rakus Supaya dinamakan oleh Tukang-tukang batil dari anak-anak dunia Dengan nama al fadil Yang melahirkan kebenaran Yang mengetahui masalah yang pelit-pelit Karena pengen dapat gelar al fadil Ya, orang punya fadilah tahu masalah-masalah yang pelik, maka dijuallah dirinya. untuk kepentingan tersebut, dan balasan dari Allah, bahwa ulama itu tidak bermanfaat di dunia ini dengan diterima oleh orang banyak, tapi namanya kotor sepanjang zaman. Kemudian dia datang pada hari kiamat, merugi, menyesal, dan melihat laba ini oleh orang yang beramal. Dan kemenangan diperoleh orang yang mendekatkan diri kepada Allah Taala. Itulah kerugian yang nyata. Al Hasan Al Basri radiallahu anhnya seorang manusia menyerupai perkataannya dengan perkataan Nabi Nabi dan petunjuk yang diberikan yang kepada manusia mendekati dengan petunjuk dari sahabat-sahabat Nabi dan telah sepakatlah berkata atas demikian, atas, kata atas yang atas kata atasnya demikian terhadap Al Hasan. Sebagian besar perkataan Hasanlah mengenai gurusan hati, kerusakan amal, kebimbangan jiwa dan sifat-sifat tersembunyi. Yang tidak jelas dari keinginan hawa nafsu Pernah orang mengatakan kepadanya Hai Abu Sa'id dan berkata-kata dan berkata yang tak pernah terdengar dari orang lain Dari manakah Tuhan ambil? Alasan ujian dari Huzaifah bin Al-Yaman Kemudian ditanyakan kepada Huzaifah Kamu lihat Tuhan mengeluarkan perkataan yang tak pernah terdengar dari sahabat-sahabat Nabi Dari manakah Tuhan ambil? Huzaifah menjawab ditentukan oleh Nabi Perkataan-perkataan itu kepadaku Orang lain bertanya kepada Nabi tentang kebajikan Aku menanyakannya tentang kejahatan Karena takut aku jatuh ke dalamnya Dan aku tahu kebajikan itu Tak perlu buru-buru aku mengetahuinya satu kali Pernah Huzaibah mengatakan aku Tahu bahwa orang yang tidak mengenal kejahatan Saya tidak akan mengenal kebajikan Pada kata-kata lain pernah Para sahabat Nabi bertanya Wahai Rasulullah apakah untuk orang yang mengerjakan demikian demikian Maksud mereka menanyakan tentang amal perbuatan yang utama. Tapi aku kata Huzaifah menanyakan. Wahai Rasulullah apa yang merusakkan demikian dan demikian. Tidak, kalau Rasulullah melihat aku. Menanyakan tentang bahaya yang merusakkan amal. Lalu beliau menentukan ilmu itu untukku. Ini hebatnya Huzaifah. Ya. Kalau orang lain tuh bertanya hal yang baik kepada ya, Rasulullah. Justru dia menanyakan hal yang buruk. Supaya dia terhindari bahayanya. Huzaifah juga ditutupkan oleh Nabi dengan pengetahuan tentang orang munafik. Dia sendiri yang mengetahui tentang ilmu, mengenai nifak sebab-sebabnya dan bahaya fitnah yang halus-halus. Sehingga Huzaifah ini dikenal dengan Sohibus Sirri. Sahabat rahasia yang tahu nama-nama orang munafikin di kota Madinah. Jumlahnya ada 300. Tuh, ya. Yang lari ketika perang uh, Uhud. Dan Uhud itu ada 1.700 bertahan, 300 lari 300 orang munafik Umar Usman dan pembesar-besar sabar adalah menanyakan Huzaifah tentang fitnah Umum dan khusus Huzaifah ditanyakan tentang orang-orang munafik Lalu ia menerangkan bilangan yang masih tinggal dari mereka Tapi tidak menerangkan nama mereka masing-masing adalah Umar nanya kepada Huzaifah tentang dirinya, adakah Huzaifah tahu suatu dari kemunafikan pada Umar? Lalu Huzaifah menjawab, bahwa Umar terlepas dari yang demikian. Jadi Umar saja sampai bertanya kepada Huzaifah apakah dia termasuk orang yang munafik. Ya, maka Huzaifah menjawab tidak. Sayidina Umar jika dipanggil melakukan Salat jenazah, ia melihat lebih dahulu, karena orang munafik itu dilarang untuk sholatkan. Maka kalau ada orang meninggal di Madinah, ya Umar itu menunggu, menunggu huzaifah. ya Kalau ada datang Huzaifah, maka Umar ikut sholat jenazah pada itu. Kalau tidak datang, maka Umar tidak ikut. Ya Allah, ya Rabbi, ya ini zaman tuh begitu luar biasanya hati-hatinya. Para sahabat sangat berhati-hati, ya jenazah sudah diurus, tapi yang menyolatkan sebentar dulu, kalau sekarang lain. Huzaifah digelar pemegang rahasia, bersungguh-sungguh mempelajari tingkat-tingkat hati dan hal-halnya hal, -hal, -hal adalah kebiasaan ulama akhirat. Karena hatilah yang berjalan mendekati Allah Ta'ala. Maka jadilah pengetahuan yang ganjil dan terhapus jika dikemukakan sedikit saja daripadanya kepada orang berilmu dan merasa ganjil dan menjauhkan diri dengan mengatakan bahwa itu diperindah oleh juru-juru nasihat dan dimanakah pentahkikannya. Orang itu memandang bahwa pentahkikan itu adalah pada pertengkaran yang berliku liku. Benerlah kiranya kata para penyair, jalan itu sangat banyak, tapi jalan kebenaran yang satu. Dan yang pergi berangkat ke jalan kebenaran itu satu-satu, mereka tidak tahu maksudnya, pun tidak diketahui. Mereka terus menuju perjalan pelan-pelan kepada dituju. Manusia itu lalai, apa yang dimaksudkan dengan mereka, sebagian besar tidur terkulai, jalan kebenaran sampai terlupa. Kesimpulannya bagian terbanyak dari manusia itu tidak condong hatinya selain kepada yang mudah dan sesuai dengan tabiannya. Karena kebenaran itu pahit dan payah untuk tegak lurus di kebenaran itu. Mengetahuinya sukar, jalan kepadanya berliku-liku. Lebih-lebih mengenal sifat hati dan mensucikannya dari pekerti yang tercela. Itu adalah satu cabutan dari jiwa yang terus menerus Orangnya adalah seumpama orang yang minum obat harus sabar atas pahitnya obat, karena mengharapkan sembuh atau seumpama orang yang menjadikan masa hidupnya untuk berpuasa, maka ia harus menahan segala penderitaan, untuk mencapai hari pembukaan puasnya ketika mati nanti. "Kapankah banyak orang menyukai jalan itu? Karena itulah kata orang bahwa di kota Basrah terdapat 120 orang yang selalu berbicara tentang nasihat dan peringatan, dan tak ada yang berbicara mengenai ilmu." Yakin hal ihwal hati Dan sifat-sifat batin Selain tiga orang Sahal At-Tusturi, Dan Abdurrahim Ini ya, di Basrah itu ada 120 orang yang Selalu bicara tentang nasihat Peringatan Tapi nggak ada yang bicara ilmu yakin Tentang hati, sifat-sifat batin Kecuali tiga orang Sahal At-Tusturi As-Subaihi dan Abdurrahim yang duduk mengelilingi juru nasir itu tak terhitung banyaknya, sedang mengelilingi orang yang tiga tadi adalah sedikit, hampir tidak melampaui sepuluh orang. Sebab yang tidak lain adalah orang yang bernilai itu tidak layak selain kepada orang yang tertentu, dan apa yang dihidangkan kepada orang banyak itu adalah persoalan yang dekat saja. Juga di antara tanda-tanda ulama akhirat itu, perpegangannya tentang ilmunya berdasarkan kepada penglihatan batin dan diketahuinya dengan hati yang putih bersih. Tidak kepada lembaran buku dan kitab-kitab dan tidak pula bertaklid atas pendengaran dari orang lain. Yang ditaklidkannya sungguhnya membawa syariat suci Nabi Muhammad Rasulullah Alaihi Wasallam Pada yang disuruhnya dan yang diucapkannya sahabat-sahabat Rasulullah pun ditaklidkannya dari segi bahwa perbuatan mereka menunjukkan kepada pendengarannya dari Rasulullah. Kemudian apabila saya bertaklid kepada membawa syariat yang suci itu dengan menerima segala perkataan dan perbuatannya maka hendaklah berusaha benar-benar memahami rahasia ajarannya Seorang yang bertaklit atau mukhalid berbuat sesuatu perbuatan Karena Nabi Wasallam berbuatnya Perbuatan itu memang harus dan hendaklah karena suatu rahasia padanya Maka siok ialah bahwa dia membahas benar-benar tentang rahasia segala perbuatan dan perkataan Nabi Karena kalau dicukupkan saja dengan menghafal apa yang dikatakan Maka jadilah dia karung ilmu dan bukanlah seorang yang berilmu karena itulah ada yang mengatakan si Anu itu karung ilmu, maka tidaklah maka orang itu berilmu. Apabila di keadaannya hanya menghafal saja, tanpa memperhatikan hikmah dan rahasia yang terkesing kandung di dalamnya. Ini ada orang yang karung ilmu. Katanya. Karung. Dia berilmu, tapi dia hanya hafalan saja. Hafalannya banyak. Tapi tidak memperhatikan hikmah dan rahasia yang dalam. banyak tuh saya orang yang tersingkap dari hatinya tutup dan memperoleh nur hidayah maka jadilah dia seorang yang diikuti dan ditaklidkan maka tidak dia bertaklid kepada orang lain karena itulah berkata Ibnu Abbas dan tidaklah seorang pun melainkan diambil ilmunya dan ditinggalkan selain Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam Ibnu Abbas itu mempelajari fikih pada Zaid bin Sabit dan membaca Quran pada Ubay bin Ka'ab kemudian dia berselisih dengan Zaid dan Ubay dengan tentang fikih dan bacaan Quran Bertengah setengah ulama salat Apa yang datang kepada kami dari Rasulullah. Kami terima dari atas kepala. Dan penuh perhatian dari kami. Dan apa yang datang kepada kami dari para sahabat. Ada yang kami ambil dan ada yang kami tinggalkan. Apa yang datang ditabiin Maka mereka itu laki-laki dan kami pun laki-laki. Dianggap lebih para sahabat itu. Karena mereka melihat dengan mata sendiri hal ihwal Rasulullah. Dan hati mereka terikat kepada hal ihwal itu. Yang diketahui dengan kharinah. Tanda-tanda lombau mereka. Kepada yang benar dari segi tidak masuk dan ibarat. Karena telah melimpahlah nur kenabian kepada mereka yang menjaga dari kesalahan dalam banyak hal. Apabila berpegang kepada yang dari orang lain itu taklid yang tidak disukai, maka berpegang kepada kitab dan karangan-karangan adalah lebih jauh lagi. Bahkan kitab-kitab dan karangan-karangan itu adalah barang-barang dibuat. Sedikitpun tak ada badannya pada masa sahabat dan tabi'in yang terkemuka. Tapi datangnya adalah sesudah 120 tahun dari hijrah Nabi dan sudah wafat seluruh sahabat dan sebagian besar tabi'in. Dan sudah wafatnya Said bin Al-Musayyab, Al-Hasan dan para tabi'in yang pilihan. Bahkan ulama-ulama yang mula-mula dahulu tidak menyukai kitab-kitab hadis dan penyusunan kitab-kitab. Supaya tidaklah manusia itu sibuk dengan buku-buku itu. Dari hafalan, dari Al-Quran, dari pemahaman, dari peringatan. Mereka mengatakan hafallah sebagaimana kami menghafal. Karena itulah ubah karena segolongan sahabat Nabi tidak menyetujui penulisan Qur'an Dalam suatu mushab mereka berkata Bagaimana kita membuat sesuatu yang tidak diperbuat Nabi? Mereka itu takut nanti manusia berpegang Sehingga pada musab musab dengan menyatakan Kita biarkan Qur'an yang diterima oleh mereka dari tangan ke tangan Dengan dipelajari dan dibacakan Supaya menjadi baca kerjaan dan cita-cita mereka Sehingga Umar dan lain, -lain sahabat menunjukkan supaya Al-Quran itu ditulis karena takut disia-siakan orang nanti dan malasnya mereka dan menjaga agar tidak menimbulkan pertikaian di belakang hari karena tidak diperoleh yang asli yang menjadi tempat pemeriksaan dari kekeliruan baik kalimatnya atau bacaannya mendengar alasan tadi maka terbukalah hati Khalifah Abu Bakar maka dikumpulkanlah Quran itulah namanya satu mushaf Imam Ahmad bin Hambal menentang Imam Malik karena di kitab Al-Muwatta Ahmad berkata tuan ada adakan yang tidak dikerjakan oleh sahabat Kata orang kitab yang pertama dikarang, lama kitab ialah kitab Ibn Jurais nak asar dan huruf-huruf tafsir Jahid, Atok, dan mujahid atau dan teman-teman Imam Abbas dari Mekah. Kemudian muncul kitab Makmar bin Rashid As-Sanani di Yaman dikumpulkan di dalam sunnah yang dipusahkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian lahir kitab Al Mumtakar di Madinah karangan Imam Malik bin Anas. Kemudian kitab Jami, karangan Sufyan Sauri. Kemudian pada abad keempat hijriah muncullah karangan-karangan tentang ilmu kalam. Lalu ramailah orang berkecimpung dalam pertengkaran dan tenggelam dalam membatalkan kata-kata. Kemudian tertariklah mati manusia kepada ilmu kalam, kepada kisah-kisah dan memberi pengajaran dengan mengambil bahan dari kisah-kisah tadi. Maka sejak masa itulah merosot ilmu yakin. Sesudah itu lalu dipandang ganjil ilmu hati, pemeriksaan sifat-sifat jiwa dan tipu daya setan. Orang tidak memperhatikan lagi pada ilmu-ilmu tadi, selain sedikit sekali. Lalu orang-orang yang suka bertengkar dalam ilmu kalam dinamai alim. Tukang bercerita yang menghiasi kata-katanya dengan susunan berirama dinamakan alim. Ya, muncul istilah-istilah itu yang tahu ilmu. Orang yang tidak memperhatikan lagi ilmu hati, suka bertengkar dalam ilmu kalam itu disebut alim. Tukang cerita pandai ngomong disebut alim. Ini disebabkan karena orang awam lah yang mendengar syarahan dan cerita orang-orang tadi, lalu tidak dapat membedakan antara ilmu yang sebenarnya dan ilmu yang tidak sebenarnya. Perjalanan sahabat dan ilmu pengetahuan sahabat-sahabat adalah tidak terang pada orang awam, sehingga mereka dapat mengenal perbedaan antara para sahabat itu dan orang-orang yang disebut alim. Maka terus meneruslah nama ulama melekat pada orang-orang itu dan dipusakai dari para salaf, kepada khalaf. Dan jadilah ilmu, akhirnya itu terpendam dan lenyaplah perbedaan antara ilmu dan bicara sering pada orang-orang tertentu. Orang-orang tertentu itu, Al-Khawas jika ditanyakan, si anu kah yang lebih berilmu ataukah si Anu? Lalu menjawab, si Anu lebih banyak ilmunya dan si Anu lebih banyak bicaranya. Jadi orang Al-Khawas mengatai perbedaan antara ilmu dan kemampuan bicara. Begitulah maka agama itu menjadi lemah pada abad-abad yang lampau maka bagaimana pula persangkaan Anda pada abad yang sekarang. Jadi mau kasih abad akhir abad kelima Hijriah. Sudah sampailah sekarang bahwa orang yang suka mengecam perbuatan mungkar dituduh gila, jadi yang baik sekarang adalah orang yang bekerja untuk dunia sendiri dan diam. Juga di antara tanda-tanda ulama akhirat itu sangat menjaga dari perbuatan-perbuatan bid'ah meskipun telah mendapat persetujuan dari kebanyakan ulama. Janganlah kiranya tertipu atas kesepakatan orang ramai terhadap Suatu yang diadakan sudah para nabi Hendaklah suka memeriksa Tentang keadaan para sahabat Perjalanan dan perbuatannya Dan apa yang menjadi kesukaan mereka Mengajarkah, mengarangkah Suka bertengkarkah, menjadi kaudikah Wali negerikah kah, memegang harta wakaf kah Harta wasiat kah, memakan Harta anak yatim kah, bergaul dengan sultan sultankah berbuat Berbaik bergaul dengan merekakah Atau adakah ia dalam keadaan takut kepada Tuhan kundah, tafakur, mujahadah, merokobah, dohir batin, menjauhkan diri dirus yang sekecil-kecilnya sampai kepada sebesar-besarnya, bersama dari pengetahuan tersembunyi dari hawa nafsu dan kepada syaitan, begitulah seterusnya dari segala ilmu batin itu. Ketahilan yang sebenar-benarnya bahwa orang yang terpandang, alim, pada masanya ada yang lebih dekat kepada kebenaran adalah orang yang menyerupai sahabat dan yang lebih mengenal jalan-jalan ulama salaf. Maka dari mereka lah andaknya, agama itu diambil. Karena itulah berkata Ali radiyallahu'an, yang terbaik dari kita adalah yang lebih mengikuti agama ini. Perkataan Ali ini untuk menjawab pertanyaan yang ditujukan kepadanya, Tuhan sudah menyalahi dengan si Anu. Maka tidak layak untuk berkeberatan menentang orang masa sekarang, buat menyetujui orang di masa Rasulullah. Manusia sebenarnya berpendapat dengan pendapat rasa pada masanya, karena tabiatnya condong kepadanya, dan dirinya tidak mau mengakui bahwa cara demikian menyebabkan tidak memperoleh surga. Dari itu suruhkanlah bawa jalan surga Tak lain dari itu, sebab alasan berkata Dua orang yang mengadang-adakan dalam Islam Seorang yang punya pendapat jahat Lalu mendakwakan bahwa surga itulah orang Untuk orang yang berpendapat Seperti pendapatnya, dan seorang lagi yang boros Menyembah dunia, marah Dia karena dunia, senang dia karena dunia Dunialah yang dicarinya Maka lemparkanlah kedua orang itu ke dalam api neraka di balik itu ada orang di dunia ini Di antara pemboros yang mengajaknya kepada dunia ada yang berhawa nafsu Yang mengajaknya kepada Hawa nafsu, maka Allah Ta'ala meliharanya Dari kedua orang tadi Dimana ia merindui salaf-salaf yang saleh Dia menanyakan perbuatan mereka Dan mengikuti jejak mereka Orang ini yang perlu menjabatlah besar Begitulah hendaknya kamu sekalian Diruatkan dari Imam memasuk Hadis maukub dan musnah Bahwa Nabi SAW bersabda nama humas natain humas natan ya sungguh dua itulah ya. al kalamu wal huda kalam dan petunjuk Fa'ahsanul ahsanul kalam kalamullah taala wa ahsanul huda huda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik petunjuk petunjuk rasulullah ya sebaik-baik kalam itu kalam Allah Taala. Sebaik-baik petunjuk, petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ala wa iyakum wa muhdasatil umur, fa inna syaral umur muhdasatuh. Wa inna kullah muhdasatin bidah wa inna kullah bidatin dolala. Ala layatul ne, alai amadu, fataq su kulubukum ala kullu ma huwa qaribun ala ba ketahuilah bahwa kamu harus awas dari hal yang diadakan sejajatnya adalah yang diadakan dan tiada yang diadakan adalah bidah dan bidah itu adalah, ah. bid ah adalah sesak ketahuilah janganlah berlama-lama kamu dalam bidah maka kesatlah hatimu ketahuilah tiap-tiap yang datang itu dekat Kata yang jauh itu ialah satu yang tidak akan datang. Dalam pidato Rasulullah SAW bersabda, amat baiklah orang yang memperhatikan akan kekurangan dirinya, tidak memperhatikan kekurangan orang lain, berbelanja di harta yang diusahakannya dan tidak pada jalan maksiat, bergaul dengan ahli fikih dan ahli hukum, dan menjauhkan dirinya dari ahli sesat dan ahli maksiat. Amat baiklah orang yang merendahkan dirinya, Baik budi pekertinya, bagus batinya Terpelihara manusia lain dari Kejahatannya, amat baiklah orang yang Berbuat menurut ilmunya Berbelanja pada kebajikan yang Lebih dari hartanya Menahannya tidak perlu dari perkataannya Sunnah Nabi berkembang dalam dadanya Dan tidak dibawanya kepada bid'ah ibnu Mas'ud dalam berkenal Kata petunjuk yang baik pada akhir zamanlah Lebih baik daripada banyak amal perbuatan Dan Berkata, yang masuk pada tempat yang lain. Kamu sekarang pada masa di mana orang-orang baik diri kamu bersegera dalam segala pekerjaan, dan akan datang sudahnya nanti satu masa di mana orang yang baik diri mereka teguh lagi berhati-hati mengerjakan sesuatu yang karena banyak perbuatan yang syubhat. Syubhat itu, itu syatun dragon halal haramnya. Memang benar ucapan itu siapa yang tidak berhati-hati pada masa sekarang?" Mengikuti saja orang banyak dan berkecimpulan perbuatan yang kerjakan mereka, niscaya binasa mereka sebagaimana mereka itu. Berkat al yamanda yang, yang lebih mengherankan dari ini adalah perbuatan yang baik dari kamu pada hari ini adalah mungkar pada zaman yang lampau dan yang mungkar pada kamu pada hati ini Hari ini adalah baik pada zaman yang silam Sungguhnya kamu senantiasa selalu kebajikan selama kamu mengenal akan yang benar. Dan orang yang berilmu dari kamu tidak meringankan yang benar itu Sungguh benar huzaifah Memang kebanyakan perbuatan yang dipandang baik sekarang adalah mungkar di masa Rasulullah SAW Karena kebanyakan dipandang baik bermasa kita adalah menghiasi masjid Membaguskannya <tuh> Mengeluarkan harta banyak untuk pembangunan bagian yang gitu kecil Dan membentangkan permadani yang empuk di dalamnya dan sungguh terhitung dalam perbuatan bid'ah membentangan bermadani dalam masjid. Dikatakan itu adalah perbuatan perbuatan diadakan oleh orang-orang yang mengerjakan haji adalah orang-orang dahulu itu sedikit sekali yang membuat batas antara mereka dan tanah. Begitu pula kesibukan dengan perdebatan dan pertengkaran dalam soal yang kecil-kecil termasuk di antara ilmu yang paling mulia bagi orang-orang zaman serang dan mendakwakannya termasuk di antara Ilmu yang paling mulia bagi orang zaman sekarang dan mendakwakannya termasuk diantara perbuatan yang besar untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala padahal termasuk dalam perbuatan yang mungkar. Di antara yang mungkar juga adalah mengubah ngubah talhin bacaan Quran dan azan, di antara yang mungkar juga memperbanyak. Pemakaian air pada pembersihan diri, berwas waktu bersuci, menyangka sebabnya bukan-bukan mengenai najis kain. Sedangkan dalam pada itu tidak mementingkan antara halalnya dan haramnya makan yang dimakan dan begitulah seterusnya. Benarlah kiranya memasuk Allah yang mengatakan kamu pada hari ini adalah zaman di mana hawa nafsu mengikuti ilmu dan akan datang kepadamu nanti suatu zaman di mana ilmu mengikuti hawa nafsu. Jadi zaman sekarang ini banyak orang bahas Masalah kain, najis Ya Kena najis ini, ini, ini Padahal Ada lagi yang lebih penting Yaitu masalah hal haram makanan Ya Ini Kalau udah bahas masalah Najis di kain, wow oh itu panjang Biar hal haram Wah tidak penting kalau benar dikatakan Mas'ud, akan datang hari ini, ya nafsu itu ikut pada ilmu. Nah itu zaman Nabi para sahabat. Nanti suatu zaman ilmu mengikut nafsu. Di ilmu ikutin nafsu orang. Imam Ahmad bin Hanbal pernah berkata mereka meninggalkan ilmu dan menuju kepada yang ganjil-ganjil dimana ilmu itu tidak kurang pada mereka. Kiranya Allah menolong mereka dari keadaan itu. Berkata Imam Malik bin Anas adalah orang-orang pada masa dahulu tidak menanyakan tentang hal-hal itu Seperti yang ditanyakan orang pada masa sekarang Dan ulama'nya tidak mengatakan yang haram dan yang halal Tapi sejumpai mereka itu mengatakan yang sunnah dan yang makruh Artinya mereka itu memandang kepada yang sehalus-halusnya itu perbuatan makruh dan sunnah Sedang perbuatan haram dan keburukannya itu sudah nyata Jadi orang zaman itu Ya yeah. Itu hanya menanyakan Mana yang sunnah, mana yang makruh Nah haram sudah jelas Tapi di zaman sekarang Terbalik, yang ditanya al-haram dulu Tapi yang makruh Dengan sunnah tinggal Hisham bin Urwah pernah berkata Jangan engkau tanyakan mereka hari ini tentang sesuatu yang diadak-adakannya oleh diri mereka itu sendiri karena untuk itu mereka telah menyediakan jawabannya tapi tanyakanlah mereka mengenai sunnah sebab mereka tidak mengetahuinya Abu Sulaiman Adar ini pernah berkata tidak sewajarnya bagi orang yang perlu ilham sesuatu kebajikan lalu terus mengerjakannya sebelum lagi mendengar hal itu pada asar maka ia mujiakan Allah Ta'ala karena ilham itu sesuai dengan apa yang ada pada dirinya Abu rela mengatakan demikian karena pendapat-pendapat yang diadakan itu memang menarik perhatian dan melekat di dalam hati oleh karenanya kadang-kadang mengotorkan kebersihan hati lalu menyangka yang batil itu adalah benar dan itu harus dijaga dengan hati-hati dengan membuktikannya dengan asar-asar. Karena inilah tatkala khalifah Marwan mengadakan mimbar pada sholat raya di satu sisi tempat bersolat. Lalu bangunlah Abu Sa'id Al-Khudri, R.A. berkata, Hai hey Marwan, bukankah ini bid'ah? Tidak. Marwan, ini tidak bid'ah Tapi lebih baik daripada yang Tuhan ketahui Sungguh orang sudah banyak sekali Maka maksudku supaya suara itu sampai kepada mereka Menyambung Abu Said demi Allah Tidaklah sekali-kali kamu mendatangkan yang baik Dari apa yang ke aku ketahui selama ini Wallahi demi Allah Tidaklah akan aku bersolat di belakangmu hari ini Sungguhnya Abu Said menantang Khalifah Marwan Dalam peristiwa tadi disebutkan Rasulullah dalam khutbah hari raya dan khutbah yang meminta hujan memegang busur atau tongkat, tidak di atas mimbar. Jadi mimbar itu sebenarnya bidah ya, sesuatu yang baru ketika sholat hari raya. Rasulullah Rasulullahnya memegang busur dan tongkat, tidak di mimbar di situ. Pada suatu hadis yang terkenal disebutkan man ahdatsa fi dinina malahisa minhu siapa yang menghadangkan agama ini satu yang tidak dalamnya maka tertolak ahdia kemudian di hadis yang lain man rasya ummati la wal malaikati wal siapa membohongi umatku maka atasnya lana tuhan malaikat dan seluruh manusia Lalu orang bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimanakah orang membohongi umatnya?" Yaitu, dia ada adakannya satu bid'ah, lalu dibawanya manusia kepadanya. Bersabda Nabi SAW, sungguhnya Allah Ta'ala mempunyai seorang malaikat yang menyerukan setiap pagi, "Siapa menyalahi sunnah Rasulullah SAW, maka dia tidak akan boleh syafaatnya." Orang yang menganiaya agama dengan mengadakan adakan sesuatu yang bertahan dengan sunnah dibandingkan dengan orang yang berbuat dosa. Adalah sumpah orang yang mendulakai raja dengan menjatuhkan pemerintahnya Dibandingkan dengan orang yang melawan perintahnya Dalam suatu perintah yang tertentu Perlawan itu kadang-kadang diampuninya Tapi menjatuhkan pemerintahnya tidaklah akan diampuni Berkata setengah ulama Apa yang dikatakan salaf maka berdiam diri kepadanya adalah suatu kekasaran Dan apa yang didiamkan salaf maka membicarakanlah berat beratkan diri Berkata ulama yang lain kebenaran itu berat Orang yang melewati garisnya ialah menedrih Orang yang pendek adalah lemah dan orang yang berdiri teguh pada kebenaran adalah mencukupi. Bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam: "Alaikum bin namatil til Allazi yarjiu laziyirjiu ilaih ali uyrtafiu ilaihi tal." Haruslah kamu di atas garis yang di tengah, yang kembali kepadanya, di atas, dan yang naik kepadanya yang berikutnya. Berkata ina wa s.a.w. itu manis dalam hati orang-orangnya. Maka Allah berfirman, وَذَارِ اللَّذِينَ تَخَزُودِنَّهُمْ لَعِبًا وَلَّهُوَا Tinggalkanlah mereka yang membuat agamanya permainan dan sedagurau. أَفَمَنْ زُيِّنَا لَهُ سُوءُ amalihi faraahu حَسَنًا Adakah orang yang dihiasi perbuatan yang buruk Lalu perbuatan yang buruk itu dianggapnya baik Al-Fatir ayat 8 dan Al-An'am ayat 70 Segala apa yang diadakan sudah para sahabat Yang melihat batas darurat dan keperluan Maka itu termasuk di antara permainan dan saudara gurau Diceritakan tentang iblis yang kena kutukan Tuhan Bahwa iblis itu mengirimkan taranya pada masa sahabat Rasulullah maka kembalilah antara itu kepada Iblis dengan perasaan menyesal Bertanya Iblis apa kabar kamu sekalian Antara Iblis itu menjawab Belum pernah kami lihat satu di mereka itu Kami tidak memperoleh satu dari mereka Mereka telah meletihkan kami Maka menyambunglah Iblis itu Rupanya kamu tidak sanggup menghadapi mereka Di mana mereka telah menyertai Nabinya Dan menyaksikan turun wahyu dari Tuhannya Tapi sudah mereka itu nanti Akan datang satu kaum yang akan kamu Peroleh hajatmu dari mereka jadi Iblis nih mengirim pasukan, sampai ke sahabat nyesal ya. Terus datanglah Masa Tabi'in, karena datang Masa Tabi'in Iblis itu mengirim lagi belantaranya Itu bentara Iblis itu kembali dengan tan kosong Mereka berkata ya, Belum pernah kami lihat yang lebih menakjubkan dari mereka, kami peroleh satu demi satu dari dosa mereka tapi jika sore hari mereka mohon ampun bertaubat kepada Tuhan maka digantikan Allah kejahatan mereka dengan kebajikan. zaman tabi'in. Pagi bikin dosa, sore minta ampun. Diganti Allah kejahatan dengan kebajikan. Menyambung Iblis itu lagi kamu tidak akan peroleh satu daripada mereka karena ketauhidan mereka itu benar dan mereka teguh. Mereka Keteguhannya mereka mengikuti nabinya, tapi akan datang sudah mereka nanti satu kaum yang senang hatimu melihat mereka, kamu dapat bermain-main mereka, mempermain-main ke mereka dan mengajak mereka menuruti hawa nafsunya, menurut kemauanmu. Kalau mereka minta ampun, maka tidak akan diampunkan dan kalau mereka tidak akan bertobat, maka kejahatannya digantikan oleh Tuhan dengan kebajikan. Berkata Iblis itu seterusnya, Sudah kurung pertama, Maka datanglah satu kaum, Lalu bergerak hawa nafsu pada mereka, Dan berhiaslah mereka dengan perbuatan perbuatan bid'ah, Maka mereka itu memandang yang bid'ah itu halal, Dan buatnya menjadi agama. Jadi tidak pernah mereka mohon ampun, Dan bertobat kepadanya, Maka mereka dikuasai oleh musuh-musuhnya, Dan dihalaukannya, Kemana saja dikendaki oleh musuh-musuhnya. Kalau Anda bertanya, Dari manakah orang yang menerangkan tadi, mengetahui apa yang dikatakan Iblis padahal ia tidak melihat Iblis dan tidak berbicara dengan Iblis tentang demikian itu ketahuilah kiranya bahwa orang-orang yang punya hati terbuka bagi segala hal rahasia alam gaib alam melakut sekali dengan jalan ilham dengan melintas datang kepada mereka dari arah yang tidak diketahuinya sekali dengan jalan mimpi yang benar dan sekali sedang jaga tertidur dengan jalan terbuka Di segala pengertian dengan menyaksikan contoh-contoh yang seperti dalam tidur tadi dan inilah tingkat yang tertinggi yaitu sebagian dari tingkat-tingkat kenabian yang tinggi Sebagian mimpi yang benarlah satu bagian dari 46 bagian dari kenabian Maka hati-hatilah bahwa ada bahagianmu dari ilmu ini Mengingkari apa yang melewati batas kesingkatan pahamu Dalam hal ini telah banyak binasa alim ulama yang mengaku dirinya pandai Mendakwakan telah menguasai seluruh ilmu akal maka bodoh adalah lebih baik daripada akal yang mengajak kepada menantang Seperti hal tersebut yang dipunyai wali-wali Allah Orang-orang yang mengingkari hal itu bagi wali-wali maka -wali Mengakibatkan dia telah mengingkari nabi-nabi Dan adalah ia keluar dari agama seluruhnya Berkata setengah arifin orang yang punya ma'rifat kepada Allah Sungguh telah habis orang-orang ala udal di segala penjuru bumi Mereka bersembunyi dari mata orang banyak Karena tidak sanggup melihat ulama zaman sekarang karena mereka itu betul-betul sudah jahil Terhadap Allah Ta'ala Sedang mereka menurut pengakuannya sendiri Dan pengakuan orang-orang bodoh adalah ulama Dia di zaman Imam Ghazali Abad kelima ya Ada orang Arif mengatakan Orang-orang Abdal Orang Saleh yang Tetap ada di muka umum ini Walaupun ada meninggal ada lagi itu sudah, sudah habis ia ya, dikatakan, bersembunyi mereka Orang Abdul. Berkata, sahalat tusturi di antara maksir yang terbesar adalah tidak tahu dibodohi diri. Memandang kepada orang awam dan mendengar perkataan orang lalai. Tiap-tiap orang alim yang telah berkecimpung dalam segala urusan dunia, maka tidak wajar lagi perkataannya didengar. Tapi hendaklah dicurigai dari tiap, -tiap perkataan yang diucapkannya. Karena tiap-tiap manusia itu berkecimpung pada apa yang disukainya dan menolak apa yang tidak bersesuaian dengan yang disukainya. Karena itu Allah berfirman: amruhu Janganlah kau turut orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat Allah dan diturutinya keinginan nafsunya dan kerjanya biasanya di luar batas. Al-Kahfi ayat delapan. Orang awam yang maksiat keadaannya lebih berbahagia dari orang yang bodoh dengan jalan agama yang mengakui dirinya ulama karena orang awam yang maksiat itu mengakui keteladarannya lalu minta ampun dan bertobat lalu orang bodoh ini yang menyangka dirinya berilmu maka ilmu yang dipelajarinya ialah pengetahuan menjadi jalan baginya kepada dunia tersisih dari jalan agama lalu ia tidak bertobat dan meminta ampun tapi senantiasa berpegang kepadanya sampai mati dan apabila ia ini telah dimegang pada kebanyakan manusia Kecuali orang-orang yang dipelihara oleh Allah Ta'ala Dan putuslah harapan untuk memperbaiki orang-orang tersebut Maka yang lebih menyelamatkan bagi orang-orang beragama yang menjaga diri Ialah mengasingkan diri dan, dan sendirian Sebagaimana akan datang penjelasan pada kitab Uzulah nanti insya Allah Karena itulah Yusuf bin Asbad menulis surat kepada Huzaifah Al-Mar al Yang isi antara lain Apakah persangkaan Tuhan dengan orang yang tidak memperoleh seorang pun yang tidak mengingati Allah Ta'ala bersama Dia, melainkan Allah orang itu berdosa atau bicaranya Allah maksiat saja? Dan yang demikian, sungguhnya Dia tidak memperoleh temannya. Benarlah apa yang dikatakan Yusuf itu, karena dalam bergaul dengan manusia tidaklah terlepas dari umpatan dan mendengar umpatan atau berdiam diri atas perbuatan mungkar. Keadaannya sebaik-baiknya, adalah orang itu mempunyai ilmunya, berfaedah kepada orang lain, atau membeli faedah dari ilmu yang ada pada orang lain. Orang yang patut dikasihani ini Kalau memperhatikan dan mengetahui Bahwa kemanfaatan ilmunya itu kepada orang lain Tidaklah terlepas diri Bercampur dengan ria Ingin mencari harta dan menjadi kepala Niscaya tahulah dia bahwa orang yang mengambil faedah dari Ilmunya bermaksud menjadikan ilmu itu Sebagai alat untuk mencari dunia Dan jalan kepada kejahatan Berdasarkan itu maka adalah dia Menolong ke arah itu Membantu dan menyiapkan sebab-sebab Seperti orang yang menjualkan pedang kepada perampok Maka ilmu itu adalah seperti pedang Kepatutannya bagi kebajikan adalah seperti kepatutan pedang bagi perang Dari itu tidak diperlukan menjual pedang itu kepada orang yang diketahui menurut keadaannya Mempergunakan pedang itu untuk merampok Maka inilah 12 tanda ulama akhirat Masing-masing daripadanya mengumpulkan sejumlah budi pekerti ulama terdahulu Dari itu hendaklah kamu menjadi salah seorang dari dua Adakalanya bersifat dengan sifat-sifat itu atau mengaku dengan keteledoran secara sadar Awaslah, jangan engkau menjadi orang ketiga, maka engkau ragu kepada diri sendiri, <coughs> engkau gantikan alat dunia dengan agama, engkau serupa keberjalan hidup orang-orang batil dengan perjalanan hidup ulama-ulama yang mendalam pengetahuannya, maka termasuk engkau disebabkan kebodohan dan keingkaran engkau ke dalam golongan orang yang binasa dan putus asa. Berinilah kita dengan Allah Azza wa Jalla, dari tipuannya syaitan yang menyembuhkan orang banyak binasa. Kita bermohon kepada Allah, semoga dijadikannya kita diantara orang yang tidak ditipu oleh kehidupan dunia. Dan tidak ditipu oleh penipu pada jalan Allah Ta'ala. Alhamdulillah selesai juga bab yang keenam yang luar biasa isinya yang sangat-sangat mendalam. Ya Bahasan dari Imam Ghazali ini Semoga kita semua mendapatkan barokah, Nikmat, taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala Berikan petunjuk oleh Allah Dihindarkan dari segala Kejahatan, nafsu Yang ada dalam diri kita Al-Hakummi Rabbik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh InsyaAllah akan lanjut Bab ketujuh tentang akal Kemudian akal, hakikat akal Dan bahagian-bahagian akal Amin, amin ya robbal amin.